Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. It Yesus mana dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama mimin di channel YouTube Hilya TV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 Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat seputar perkembangan Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama di sini, ada yang lagi ngebucin nih, pemirsa. Hah? Ada yang sedang mengungkapkan rasa kangennya dengan seseorang. Siapa lagi kalau bukan Boy William yang mengatakan bahwa ia kangen dengan sosok Ayu Ting Ting? yang memang sudah sangat lama tidak bersama nih sudah empat tahun ternyata mereka bermusuhan dan tahun ini mereka alhamdulillah kembali dan dalam podcast terbarunya bersama dengan Bang Dedi Sumargo. Boy William mengatakan bahwa Ayu Ting Ting adalah sosok wanita yang keren dan seorang sahabat yang super luar biasa. Sosok yang humble, perhatian, dan juga ceplos-ceplos itulah yang membuat seorang Boy William yang introvert sangat sayang dan juga kangen banget nih sama Ayu Ting Ting. Dan di sini juga, Bang Deni Sumargo memberikan clue clue nih mengenai perkembangan kedekatannya dengan Boy William. Dan di sini Bang Denny Sumargo mengatakan bahwa Apakah ada tujuan untuk Ayu dan juga Boy menikah Dan di sini Boy mengatakan jika Tuhan berkehendak apapun bisa terjadi Jadi sepertinya hati Boy William sudah sedikit terbuka nih Untuk menerima segala kekurangan yang ada dalam diri Ayu Ting Ting Dan dalam suatu kesempatan juga Ayu Ting Ting mengungkapkan bahwa salah satu pria yang menjadi idolanya di Indonesia adalah Boy William dua-duanya sudah mengakui bahwa hatinya sudah terbuka satu sama lain tinggal waktu yang akan menjawab hubungan mereka berdua apakah akan langgeng ke jenjang berikutnya atau hanya sebatas persahabatan namun seorang Boy yang pendiam dan tertutup mau mengakui dan juga mengatakan bahwa ia kangen dan jika Tuhan berganda, ia pun akan menerima ayu Ting sebagai jodohnya. Wah, wah, suatu yang sangat spesial nih ya. Diungkapkan oleh seorang Boy William untuk seorang Ayu Ting yang memang sudah kita tahu bersama bahwa status Ayu Ting bukanlah gadis tapi seorang janda yang memang berkelakuan baik dan pastinya selalu humble dengan siapapun. Itulah yang menjadi pilihan Boy karena Ayu dan juga Boy memiliki karakter dan juga hobi yang sama nih pemirsa. Bagi sahabat semua yang ingin mengetahui bagaimana nih perbincangan manja dari Bang Boy dan ada juga Bang Denny Sumargo, langsung cus aja nih ke channel YouTube-nya Bang Denny Sumargo. Pemirsa, pastinya di sana akan ada keluh kesah dan juga rintik-rintik perasaannya dari Boy William untuk Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga tayangan Mimin menghibur, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan berkendak. <laughs> kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan berkehendak. She <laughs> oh, oh, oh. anything happen right Kang Kangen namanya, jadi agak tinggi, jadi agak tinggi, jadi agak tinggi, jadi agak tinggi, jadi agak Tuhan berkehendak, Tuhan berkehendak. tuan, berkendak, tuan, berkendak, tuan berkendak.